Di putaran pertama kita dapat versi langsung di sini saldo tinggal 67.000 berarti kita di sini ya kemakan 33.000 lah ya untuk dapatnya versi ini. Oke lumayan. Nice. Aduh sayang banget tuh coy jadi umumnya kurang dua ya. Tapi lumayan sih di sini uh, which is dapat uh, 126.000 kita ya. Uh, perkali lagi lumayan dari itu ya. Connect jelly biru, manggis, anggur juga boleh cowok Anggurnya mana? Nice banget. sini kali 15 kali 8 tambah lagi kali 8 kalau total total 31 nih guys ya 17.700 nah kita dikasih JP cok, ya dikasih JP langsung kontan setengah juta lebih nih guys ya langsung 550.000 50 nice banget kita udah dapet profit di freefinance pertama tanpa bias Halo guys jumpa lagi ya seperti biasa masih bersama saya lagi di sini dan kali ini kita main lagi nih di Sweet Bonanza yang ori ya guys ya di sini aku buat anak anak itu cuma 100.000 langsung aja di sini kita unboxing ya pola terbaru untuk bermain di sini supaya dapat cuan guys ya oke di awal awal itu 5 kali manual spin di dengan kecil langsung aja aku naikkan bednya jadi 4800 dan di sini aku pilih opsi di putaran turbo spin ya turbo spin sebanyak 30 putaran nggak usah pakai double bed ya Essence-nya didupin nah kita lihat nih <tuh> apakah bakalan langsung dikasih free spin gratisan dengan modal 100.000 kita bawa cuan berapa nih semoga kita dapat profit yang gede ya oke di sini sementara masih ya pecah-pecahan kayak biasa guys ya pisang semangka manggis Candy candynya juga, ya guys, ya, cuman belum nongol tuh, namanya skater 4, 3 yang lolipopnya 4, ya, belum dapat, ya, masih sebiji-sebiji doang, gak apa-apa lah, ya, dia awal-awal ya. Nah, ini udah sebiji 2, koneknya bagus. Oh, gak mau, dia, mentok di situ aja, ya, mentok di dua coy. Jadi hijau, pisang, nice, di sini dapat langsung, ya, pisangnya pecah, Langsung dikasih free spin, gratisan di bed pertama, nih ya. Di putaran pertama kita dapat 3 langsung, di sini saldo tinggal 67.000, berarti kita di sini, ya, kemakan 33.000 lah, ya itu dapatnya versi ini oke okay, lumayan nice aduh sayang banget tuh coy jadi umumnya kurang dua ya tapi lumayan sih disini uh, which is dapat 126.000 uh, 126 kita ya cakep sih dapat nice pertama di versi pertama gratisan coy kali empat numpang lewat doang <coughs> pisang <coughs> oke okay, lima putaran lagi di sini semongki udah ada dua perkalian empat sama tiga tujuh dua ribu empat ratus jadinya 16.800 enggak masalah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 Dikasih JP langsung kontan Setengah juta lebih nih guys ya Langsung 550.000 Nice banget Kita udah dapet profit di free spinan pertama Tanpa buy spin Langsung top charge ya Kita dikasih panen buah-buahan yang mantep nih Oh kali 15 ini numpang lewat lagi coy Udah keluar lagi teman numpang lewat ya guys ya Oke 776.000 Kita dapat free spin di bettingan 4800, Nice banget di Disini saldo kita langsung up ya Jadi 829k lumayan dikasih lagi kita WD ini ya 830 dan sini aku mau habisin dulu putaran spinnya sisa 8 putaran lagi kalau nggak salah tadi ya sisa 8 putaran lagi dan seperti biasa yang baru bergabung di sini jangan lupa dibantu like komennya bang ya share-share juga nah yang belum subscribe di subscribe dulu nyalakan juga ya notification loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru dari channel kita ini oke di sini kelar dan di sini bakalan aku turunkan bed kelantaran udah cuan guys ya udah 700.000 udah lumayan. Di sini aku pilih di bet 400 dan aku tambahin ke 50 quick spin. Enggak usah pakai double bed Pak. Usah pakai centang aja. Ya. Kita quick spin aja di sini 50 putaran ya. Kita main santai dulu di sini lagi ya. <coughs> Karena kita udah dapat free spin eh, udah dapat cuan, ya udahlah ya. 700.000 udah lumayan banget modal cuma 100k ya. Udah uh, 7 hampir 7 kali lipat dari modal ya. Udah 7 kali lipat dari modal udah mantap sih. Minimal kita kalau mau WD itu ya biasanya kalau nggak 5 kali lipat dari modal ya, guys ya. Oke okay, seperti biasa juga di disini uh, Selalu aku ingatkan untuk kalian bahwasanya di sini cuma sekedar hiburan semata Jadi kalau ingin bermain Itu jangan sampai menggunakan yang namanya Dana keperluan pribadi ya Cukup pakai dana kenakalan aja bang ya Sumpah marungkat rungkat Kalau pakai dana kenakalan mah bebas Enak gak ada beban cok Kalau pakai dana pribadi mah susah coy Aturan untuk beli ini Untuk beli ini jadi kepake Itu pun kalau menang Kalau rungkat meninggoy <tuh> Jadi ingat ya Main sebatasnya aja, sewajarnya aja guys ya, dengan dana kenakalan pokoknya. Oke, okay. di sini kita lanjut lagi dari 50 putaran quick spin, kita masih belum dikasih free spin gratisan ya. Eh, 520 free spin, 50 putaran auto spin, cok di quick spin. Kita belum dikasih free spin gratisan lagi, disini di Beijing 200, belum dapat ya. Eh, 400 ya. 400 perak nih, tapi pecahannya lumayan di luar ya, pecah-pecah mulu, -pecah lebih dari satu kali pecahannya itu udah lumayan banget cok. <tuh> udah imbang lah ya, berarti bagus putarannya. Dan di sini saldo insangnya di 797.000. 979k. Oke, nggak apa-apalah ya. 20 putaran lagi ya. Alhamdulillah. Oke, 15 spin lagi. Masih belum. Dan masih belum dan masih aman saldo kita masih aman ya, lumayan masih belum dan masih aman itu mah lumayan ya. <tuh> Oke. Okay. Sisanya tinggal sembilan putaran lagi di sini. Pin 400 perak. Eee, di sini udah 100 eh Enak nih guys ya. Udah bisa WD nih coy makanya aku tenang-tenang baik di sini ya, udah smash minan aja tinggal di sini. Kenapa yang dipaksain lagi PG gede coy yang ada nanti rungkat Kalau udah menang kayak gini udah save aja ya. Kalau ragu jangan digaskan kalau memang mau niat mau cari yang gede ya udah naikin bednya terserah kalian sih ya Cuma saran aku kalau udah gini mending di WD ini aja sih nice satu lagi alas ya boy kagak mau oh, oke okay, sisa beberapa putaran lagi di sini oke okay, kalem <tuh> nah connect ya pisangnya plus pin. nice lagi oke okay, anggur jelly biru pas banget pisang kalau mau semongki dong pisang dulu nah baru manggis atau apel mongkol lagi. Oke, lumayan ya. Lumayan-lumayan pecahannya lumayan di luar ya. Dan di sini bakal aku tambahin lagi ke 30 putaran quick spin guys ya. Pola terakhirnya ya. Pola terakhir di 30 quick spin ya. Berarti jadinya polanya itu 5 kali manual di awal, 30 turbo spin, habis itu 50 quick dan 30 quick guys ya. Kita modal 100.000 dikasih profit <coughs> jadi 759 ya hampir 700 790an kita bakal wedding jelas banget ya Dan sini makasih banyak juga untuk semua bosku sekali lagi yang udah pada hadir yang udah selalu nonton video ini dari awal sampai akhir semoga kalian profit juga ya menggunakan pola saya dan semoga hoki karena beda orang beda hoki coy <tuh> dan juga disini eh uh, apa ya pisang hmm. pokoknya itu ya gitu ya main dengan dana kenakalan jangan pakai dana pribadi Oke okay? oke lah ini sudah beberapa putaran lagi kayaknya nggak bakalan dapat freeze fins sih. Ya, cuma pecah-pecahan dulu lumayan lah ya. yaudahlah sudahlah apa-apa guys ya. Di sini bakalan aku akhirin dulu karena udah tinggal 13 putaran lagi di sini dan fix di aku bakalan WD-in sebesar 790an ya. Thank you guys ya yang udah nonton video ini kita bakal jumpa lagi di next video. Seperti biasa, salam Jettosonal dan bye-bye. Thank you guys ya.